Kalau setengah? Half, ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, gini ya, uh, uh, Pak Lukman, kita rekamnya nanti aja Pak ya. Nunggu nunggu Sanza sama Didi Pak ya. Ini kan masih wajib uh, Ya, yeah, coba ya. Nah, kalau two, itu artinya kurang ya. Quarter to nine, artinya bagaimana? Jam sembilan kurang 15 menit. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau ada tuh, itu artinya kurang. Jadi sebentar lagi itu kurang kurang berapa menit? Nah, coba perhatikan. Uh, Rahana Raihana, dari jam 9, ya jam 8.45 sampai jam 9 itu kira-kira uh, menuju jam 9 itu kira-kira kurang berapa menit? Kurang 15 menit. Nah, berarti dilihat selisih Selisihnya ya, Fatan Sanja ya dilihat. Selisihnya, kalau selisihnya berapa? Intinya itu kurangnya berapa? Contoh nih, misalkan kayak gini ya, teman-teman Sanja sama uh, Rayana, Sanja sama Fatan. ya. Kira-kira ini jam berapa? Ini kalau dalam bahasa Inggris, bilangnya bagaimana? Coba Fatan sama Sanja, Rayana juga ya, tiga-tiganya. Kira-kira kurang berapa? Satu jam tuh berapa menit sih? 60, kurang 25 menit. Dua puluh ya, satu jam itu 60 menit. Berarti kurang benar. Saja tadi kurang dua puluh berarti bilangnya bagaimana? Twenty, 22. 25, 25, 25, eh, 28, minutes, two twenty-five, twenty-five, 2. eight Ini tuh, Nah, good bagus. Saja sudah bisa ya. Bisa dipahami nggak, Raihana? Bisa ya. Artinya, tinggal dilihat aja selisihnya. Selisihnya itu berapa dari jam ke, ke selanjutnya? Nah, jadi, selisihnya kan 25, berarti 25 minutes to puluh gitu Oke ya, oke ya nah sekarang kalau kayak gini satu lagi ya lima sama ini ya lima minutes sama puluh sama Fatan juga Nah, kira-kira bagaimana nih? Nah, ini enggak bulat ya. Coba gimana? Dilihat selisihnya. Ya. 20 20 20? 20. Uh, 22. Good. 22. 22 minutes to 26 tuh seven. seven. Good bagus. Jadi sekali lagi ya, kalau kurang ya, kalau pakai itu maka kalian harus mencari selisih selisihnya. Dicari selisihnya berapa ya? Kalau satu jam itu kan 60 menit. Berarti kalau menit ke-38 berarti kurang berapa menit lagi? Kurang 22 menit. Nah, gitu. Jadi permainan matematika dasar gitu ya. Jadi matematika dasar ya. Oke. Nah, sekarang ya, untuk pemanasan teman-teman yang lain ya. Yuk, kita ini yuk ngerjain ini bareng-bareng. Tadi fatan sudah ya? Fatan nomor satu tadi gimana Fatan? Jam berapa? Jam ya, Oke, okay, crack up. Fatan, jarum pendeknya mana Fatan? <laughs> Jangan ketuker. Oh, Ingat, ya. <laughs> ya, good ya. Ingat ya, teman, -teman adik ada ya. Jarum pendek itu penanda jam, jamnya. jalur panjang itu penanda me menit jangan ketukar ya. Coba berarti gimana fatan? Jam satu kayak empat puluh lima. Ah oke okay, bagus. Kira-kira gimana tuh? Ayo. Um, kuarter tuh. To... Empat puluh lima berarti gimana? Masa? oke okay, kuarter oke okay, boleh oh pakai itu ya oke okay. kuarter tuh bagus bagus kuarter tuh. To... Kuarter tuh. To... Tuh. Kok ten quarter, pak lihat jeruk pendeknya, pak tan. Oh. Quarter, two. Two. Two. Nah, good quarter to two bagus ya. Nah, teman-teman ya tadi Mas Bakti salah paham ya, mohon maaf ya. Artinya kalian tuh bisa milih sebenarnya bisa pakai pas, bisa pakai two, tergantung perspektif kalian gitu ya. Nah, kalau lebih di tiga menit saran Mas Bakti pakainya two ya. Kalau sudah lebih 30 menit itu saran saya pakai tuh. Artinya jam jam 9 kurang 5 jam 9 kurang 25, jam 9 kurang kurang 26 gitu. Pokoknya kalau sudah lebih di, di menit 30 itu pakainya kurang aja karena lebih lebih enak. Ya. Oke, lanjut ya. Patan bagus ya. Jangan kutuker patan ya. Jarum pendek sama jarum jarum panjang ya. Sudah bisa bahasa jam kan? Baca jam kan patan bisa bisa bisa ya oke diingat ingat ya oke Good. bagus patah chip ya lanjutnya yuk rachana ini jam berapa rachana p kelihatan nggak rachana kelihatan ya yang kelihatan mister. satu oke gimana itu berarti Eh, forty five minute to two. To to Hmm, kalau kayak gini, ini kan cuma lebihnya cuma 15 menit. Ya, saran saya pakai pas aja, Raihana. Nggak perlu pakai tuh ya, karena kejauhan gitu ya. Berarti gimana? Jam satu lebih 15 menit gitu. Bilangnya, "Quarter, quarter, quarter, quarter, pas quarter, pas." pas berapa pas tuh hmm. Enggak, kalau lebih kan jam ke belakangnya ah. ya quarter Quart pas quarter pas forty eh, bukan bukan quarter itu kan sudah 15 Raihana quarter berarti kan ini 15 mit uh, ini kan Men menitnya kan 15 berarti quarter sudah lihat jarumnya berarti lebih berapa ah. ini bahasa Indonesianya dulu ini jam berapa kalau bahasa Indonesia 15 nah berarti quarter pas one quarter pas one jam satu lebih 15 menit gitu ya oh iya ya kan nah coba nggak apa-apa ini pelan-pelan aja memang memang logikanya agak ini ya agak aneh kalau di di ini kan oke nanti ya rahena lagi ya nggak apa-apa kita latihan bareng-bareng ya coba hmm. Sanja. cek yuk yang cek Itu jam satu kan, Mister? Ya, jam 1.30. berarti gimana? Yuk, half past one, half past one. one. Bagus, pintar, Sanja. Good, langsung ya? Oke, coba lanjut lagi ya. Nah, sekarang, Sanja lagi, yuk. Nomor A, eh, nomor 2 yang A. Perhatikan jarum pendek, jarum panjangnya, Sanja. Yuk! Berarti itu kan 8 lebih berapa? 20. Nah, oke, okay, good. Berarti gimana? 20 20 minute. Pas. Pas. As 8. Good, ya. Artinya jam 8 lebih 20 menit, ya. Ingat ya, ada pas, ada to. Kalau pas itu artinya apa? Le? lebih atau lewat ya. Tapi kalau tuh itu artinya apa? Ku? Kurang. Kurang ya. Oke, bagus ya. Coba lanjut lagi ya. Nah, sekarang Rayhana yuk. Nah, ini coba Rayhana. Jarum panjang pendeknya perhatikan ya. Coba. 20 20 minutes to 8. Good, bagus. 20 minutes to 8. Jam 8, kurang 20 menit. Hmm. Bagus, Raihana ya. Good, very good. Ya. Oke, okay, selanjutnya yuk. Fatan yuk, hey, yang C. Ya. Good, yuk. Oh. Yang C, Fatan. Ya. Nomor 2, yuk. 25. 25. 25. Oh twenty-five to five. Oke, okay. coba lihat ya. Itu 25 to five. 25. to five. Oke, okay, Fatan, ini jarum panjangnya di mana, Fatan? Oh. Lihat, perhatikan dulu. Ini kan kalau kayak gini berarti lebih berapa menit, Fatan? Kalau oh. jarum panjang di sini. Berapa ini? Ini kan 15. Kalau di sini berarti bagaimana? 2 20. puluh bagus ya, 20. terus. Kemudian ini jarum panjangnya di di 7. berarti jam tujuh lebih 20 menit. Berarti gimana? Eh, uh, 20, 20 minutes, 20 menit. pas, pas, pas, pas, 7. Nah, bagus gitu ya perhatikan ya, fatan, fatan itu udah bisa, cuma fatan bingung lihat jarum panjangnya gitu ya, jangan ketuk Fatan ya, oke, coba biasa lihat jam ya, nanti sama ibunya supaya ini apa supaya ini supaya di apa sama mamanya ya supaya ini supaya rajin rajin lihat jam gitu ya, oke, lanjut lagi ya, nah sekarang gantian ya, kalian boleh milih ya, boleh milih, nanti yang 3a atau 3b atau 4a 4b gitu ya, kalian milih sendiri ya. Coba sekarang ke Fatan. FATAN. milih yang mana, FATAN? silakan yuk. Yang Tunggu. Tunggu. yang 3A atau 4A? 4... 3A, 3B. Silahkan, milih pokoknya. Yang ini, nomor 3 dan 4. Uh, ya, nomor 4. Yang, B. yang yang, yang 3, 3B. 3B. Yuk, coba yuk lanjut. Apa ini? Oh iya. Ya, panjang pendeknya. Perhatikan, Fatan, ya. Yuk, panjang pendeknya. 20, 25. Bagus. minutes Pas. Pas. Wow. Bagus sekali, Fatan. Very good, ya. Excellent, ya. Oke, okay, bagus, Fatan, ya. Sudah bisa, ya. Oke, okay, selanjutnya, Sanja. Milih, yuk. silakan Sanja, milih sendiri. Yang empat C, 4 C yuk, silakan. Ten minutes to ten, ten minutes to ten. Bentar ya, itu jam berapa sih? Oh iya, tah, ten minutes to ten itu jam ini kan di, di ini ya jam apa di di jam pas pas ah, pas ten bagus ya bukan tuh ya tapi pas karena udah lewat ya oke okay, Sanja ya good cuma memang gambarnya agak tidak jelas ya mungkin Sanja masih bingung apa apa oke okay, uh, Rayaana selanjutnya yuk pilih tiga C Mister tiga C yuk <tuh> 20, 25 25 minutes to Perhatikan ya, jarum panjangnya. Oke, ini 25 minutes sudah benar. Jarum panjangnya di sini memang 25. To, to berapa? Kalau to berarti kurang ya. To Five. Good, bagus jam 5 kurang 25 menit. Menit, bagus sekali ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Okay. Bagus ya. Nah, sekarang coba kita ini ya. Kita akan apa? Kita akan coba buat jadwal kalian. Nah, kemarin tujuannya itu adalah buat schedule. Nanti setelah ini kalian masuk topik yang lain ya supaya nggak bosan ya. Oke. Okay. Schedule Kemarin masih ingat gak schedule itu artinya apa? Jad? Jadwal. Kalau ya. kalau kalian bilangnya schedule gitu ya. Tapi arti sebenarnya bilangnya ske, schedule. Artinya jad, jadwal. Coba ditirukan bareng-bareng yuk. Schedule. Schedule. Good ya. Schedule itu artinya jad, jadwal. Nah sekarang coba nih. Mas Bakti pengen tahu kira-kira kalau jadwal sekolah kalian itu bagaimana? Pas pas lebaran, pas puasa ini ya. Coba, saya pengen. Coba. So. What is your schedule for uh, Monday? Nah, sekarang Mas Bakti tanya ke ini ya. Uh, Sanja dulu, Sanja loh. Hi, Mister. Oke. Okay. Sanza, what is your schedule for Monday? Jadwal kamu, uh, jadwalmu yang ha untuk hari hari apa? Hari Senin tuh apa aja? Coba. Jam berapa? Apa mata, mata pelajaran apa? Kemudian jam berapa mata pelajaran apa? Gitu. Coba yuk. Pas Ram Ramadhan ini ya. Ramadhan ini. Coba yuk. Pas Ramadhan ini, Mister. Oh. Hmm? Anjay, sebentar ya, jaringan Mister lagi problem. <tuh> Nah. Oke okay, halo halo halo ada ada halo halo ada ada halo ya Mister ya sorry ya apa? jaringan ya jaringan mas Bukti agak bermasalah sorry ya oke okay, uh, coba ya lanjut lagi ya coba nih misalkan gini ya uh, Sanja dan teman-teman yang lain coba ya misalkan hari hari Senin itu jam 7 matematika jam 8 apa gitu ya coba yuk Sanja dulu ya, ayo. Tanja, halo. Ingat nggak jadwalnya Sanja? Hari Senin apa? Matematika. Oke, okay, matematika terus apa lagi yo? Mat, terus? Uh, tematik. Tematik, oke. Okay. Tematik bilang aja tematik aja ya. Tematik, terus? apa lagi? oh no, Mister, uh, sebelum mat mat mat mat itu? ya apa? Uh, tas tafis. tafis, oke. Okay. eh uh, sanjai di sekolah ini ya? di M.I. atau ini? oke, uh, oke okay, okay, good. tafis, mat, terus apa lagi? tematik, terus apa? tematik. eh uh, sudah. sudah, oke. Okay. berarti enak ya? jadwalnya dikit kalau perbandingan. Oke, okay, berarti nah sekarang gini. Kalian jamnya gini ya. My schedule, schedule My schedule for Monday Monday is Sorry ya salah ketik for Monday is Tafis at jam berapa ini? Tafisnya jam berapa? Sansa? Jam... Um. Jam berapa nih? Jam kurang... Enggak, 8 kurang sampai ya? sampai jam berapa? Okay, 8 8 kurang kurang 15. 15. Sampai jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? udah, mulainya Jam mulainya aja, mulainya aja. Mulainya aja. Nggak perlu, nggak perlu ini, selesainya berapa? Jam berapa? Okay? Jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Oke, 8.30. Bagus. Kemudian tematik jam berapa? 10. 10. Bentar ya, jamnya Mas Berkti koneksinya agak nggak stabil sih. entar ya, jaringan Mas Bakti agak bermasalah sebentar. Oke, Sanja allo? Sanja allo? Yeah, Oke, Sanja jam tematik tadi jam berapa Sanja? 10 10 ya, berarti at ten, 10 at clock. Ya, gini ya. Coba nih. Nah, berarti bilangnya gini. Uh, dijawabnya gini, Sanja yo. My schedule my schedule my schedule for monday is for monday is tafis at tafis at, at berapa ini quarter to quarter to eight oke okay, terus Matt at math at half, half past Eight. And, and, and ini ada N and thematic at and at ya nya tematik at tematik at at Good, bagus kayak gitu ya. Jadi nanti coba ya. Nah, kebiasaan nanti nanti latihan. Jadi supaya kalian kalau ditanya jadwal itu bisa gitu ya. Nah, sekarang uh, sa, fa, uh, oh fat, Fatan ya. Ayo Fatan coba jadwalnya kalau Senin apa Fatan? Nah, ini jawabannya Sanja ya. Sekarang Fatan. Banyak banyak banyak sekali sekolahnya pulang jam berapa fathan jam berapa sampai jam oh iya iya coba ya coba ya, ya. coba, coba. oke okay. coba deh yuk ayo jadwalnya apa aja uh, Tah. ya saya ingat Saya ingat Fatan aja saya ingat Fatan aja itu hari, hari senin hari yang... senin ini hari senin mengaji jam 6 jam 6 Oh mulai jam 6 ya Oke okay, jam 6 Oke okay. apa mata mata pelajarannya jam 6 uh, mengaji, mengaji mengaji mengaji ya mengaji mengaji itu bahasa Inggrisnya apa ya resignasi, uh, resignasi, recite resignasi, recite, recite ya resignasi, resignasi, resignasi, resignasi, resignasi, resignasi, resignasi, resignasi, resignasi, resignasi, eh jadwal sekolah jam 8 Jad, jadwal sekolah Satan, matan maksudnya jadwal sekolah ini jadwal sekolah jadwal oh. pelajaran sih lo jadwal pelajaran sekolah ya pelajaran sekolah kalau kalau pak misalkan hari senin tuh ada matematika bahasa inggris ada apa gitu kira-kira kalau matan ini apa? Kalau ini, kalau hari Senin jadwalnya uh, itu In mengaji enggak? jam delapan pas masuk. Oke, okay. terus apa? Setelah itu bagus terus. Setelah itu jam enggak okay. ingat jadwal ya? Uh, Senin, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, oke. Okay. Bahasa Indonesia. Jam berapa? Oke, okay, bagus. Terus? Udah ini aja? Terus. Apa jam Agama. Agama, oke. Okay, Islam? Jam setengah sepuluh. Jam setengah sepuluh, oke. Okay. Nah, kira-kira nih, bagaimana yuk? Coba. Mai, jawabnya gimana? Kalau Mas Bakti tanya, what is your schedule for Monday? Jawabnya bagaimana? my Mai? My schedule. My schedule of for for Monday. Monday is Yes. Juga dibaca ini. Recital. Recital. Recital. At. H. Terus? Terus? Bahasa Indonesia. Berita Indonesia. At. At. Um, at uh, berapa itu at nine terus, and, and Islam, Islam at sembilan gimana bacanya masa lupa udah jam berapa jam 9, 9. bener kan jamnya jam berapa 10, 10, 10. setengah sepuluh oh setengah sepuluh sorry ya nah gini kira, kira gimana nih ayo at Islam at n Islam at at nine eh half half dulu menitnya, half. Dulu. menitnya dulu menitnya dulu half Half. past pas nine Good, titik, udah Nah, half past nine o'clock Oke, okay, boleh yuk Nah, kayak gitu ya, jadi nanti uh, Coba kita ini ya, biasakan ya Menulisnya seperti ini, jadi kita Kalau kalian ditanya, itu bisa jawab ya. Oke, okay, sekarang Raihana yuk Raihana, what is your schedule for Monday? Coba, Raihana Kimia Oke, okay, kimia itu chemistry ya Kimia itu bahasa Inggrisnya chemistry Chemistry Jam berapa? Jam 8, Mister. Oke, okay. terus? Geografi. Geografi, oke. Okay. Terus? Nah, jam berapa ini? 10.15, Mister. Oke, okay, good. Terus? Satu lagi? Aja, nggak usah banyak-banyak. And? Matematika. Matematika. Mat, kita gitu aja nggak apa-apa. Mat, mat. Jam berapa? Jam 12, Mister. Oke, okay, good. Nah, coba nih, yuk. Disebutkan, yuk. Coba, my schedule. My schedule for Monday is yes. chemistry at eight H, bagus. Geography at age. At? Four. Four. Menitnya dulu, Rayhana. for 55 uh, ini kan kalau kita terakhir Rayana kalau di bawah 30 menit lebih baik pakainya pas. lebih ya quarter pass quarter pass. Good quarter pass Bagus quarter pass 10 Good quarter pass Ten. artinya bagaimana jam 10 lebih 5 15, 15. AM um, at and 12 Twelve, eh, o'clock, nah, twelve o'clock, gitu ya. Nah, coba nih, sekarang kalian coba nih, eh uh, hari ini ya, tadi kan hari ini, sekarang hari Jumat ya, Friday ya. Kalian kalau Jumat masuk sekolah enggak Masuk, Mister. Masuk kan ya. Masuk ya, coba ya. Kalian inget ingat Mas Bakti kasih waktu satu menit. Coba kalian inget ingat jadwalnya apa. Nanti kalau sudah ya, kalau sudah coba nih apa disampaikan ke Mas Bakti. Kira-kira jadwalnya bagaimana? Jadwal Itu ya. Ingat-ingat dulu aja. aja. Kenapa? Kenapa, Fatek? Jadwal sekolah, sem. Ya jadwal sekolah aja, nggak perlu jadwal yang lain. Nanti kalau kalau sudah ini sudah apa? Uh, Pertemuan selanjutnya mungkin jadwal yang lain. Sementara jadwal sekolah dulu aja, ini masih pelan-pelan ya. Takutnya kalian nanti terlalu berat gitu ya. Coba, kalau hari Jumat kalian tuh di kelas pelajarannya apa aja? Diingat baik-baik, kemudian langsung di ini ya, sampaikan ke Mas Bakti jam berapa gitu. Mirip seperti tadi ya, mirip seperti ini ya. Nah, mirip seperti ini ya. Oke. Coba jadwalnya dulu aja, diingat-ingat ya. Kalau nggak hafal, coba dilihat di, di ini ya di apa di jadwal kalian mulainya jam berapa gitu selesainya selesainya nggak perlu mulainya aja mulai jam berapa gitu sudah mister sudah ya oke berarti Raihana dulu ya Raihana what is your schedule for Friday silakan my my schedule for Friday for Friday is yes silakan History at 8 o'clock. Oke, good. And math at quarter past ten. Oke, okay, good. That's all. Udah? Itu aja. Udah, udah, Mister. Oh iya, yeah, yeah. puasa ya. <laughs> Jawabannya cuma dua kali. Oke, okay, hari Jumat ya. Oke. Okay. Bagus ya. Good. Oke, okay, selanjutnya. Sanjayo. What is your schedule for Friday? My schedule for Friday is uh, Tavis quarter. Add, add, ada add-nya. Tavis At. At quarter to, to yeah. eight. Oke, okay. gimana tadi? Quarter to oke okay, bagus. Yang 8 kurang 15, oke okay, terus. Good. Tematik at... Tematik at half plus 8. Oke, okay. terus? Bagus. And tematik. Kan istirahat kan misalnya? Oh iya, oh, oke. Okay. Tematik lagi gitu ya? Tematik lagi gitu? Iya. Yeah. Tematik okay, at 10 at... uh, o'clock. Oke, okay, bagus. Kayak gitu ya. Jadi kalau dijawab, ditanya sama guru-guru kalian. Sekarang kalian bisa jawab. Kayak gitu ya. Jadi, history at 9. Maksudnya, sejarah jam sembi sembilan. Terus kemudian, matematika jam 10.15. Berarti, matematik at quarter past 10. Kayak gitu ya. Oke, okay, sekarang kepatan fa ya. Kepatan. What is your schedule for Friday? Halo Patan, are you with me? Patan ini ya, bisa mendengar semua seperti nggak? Minta maaf, saya Patan lagi di kamar mandi kayaknya mau ambil rudu Oh iya, ya. Iya. Oke, okay. okay, nanti ya Bu ya. Oke okay, nanti saya ini Patan lagi. Oke okay, ya. Oh iya, Patan kalau sudah ini, kalau sudah Abang sudah siap ini siap-siap ada kegiatan lain. Lift nggak apa-apa ya, Fatan ya. Nanti disambung ini ya, disambung pertemuan selanjutnya ya. Materi yang jelas Fatan sudah ini, Bu. Sudah apa? Sudah bagus, sudah selesai. Ya. Oh, iya, Kalau Sir. ada kegiatan iya, lain. Iya, sar, soalnya bagus. ada kegiatan ke universitas di luar, Sar. Nah, makanya makanya, Bu. Makanya Fatan itu kelasnya dimulai agak siangan. Fatan mulai mulai jam 2 nggak apa-apa. Nanti di tengah-tengah kelas Fatan boleh lift nggak apa-apa, gitu ya. Jadi supaya apa menghargai teman-teman yang dari dari apa dari jam lain gitu ya terima kasih Sir. terima kasih Oke okay, siap-siap bu. Oke okay, siap-siap ya kalau Fatan lift nggak apa-apa ya Siap-siap sehat, -sehat ya lanjut dari selanjutnya fatan ya oke okay. Fatan bagus ya diinget ingat ya Fatan kelemahannya so. eh, ya. ya ya Fatan kelemahannya ini agak bingung jarum pendek jarum panjang sering ketuker ya Lip, okay. Berajari, okay. nanti kita ya oke okay. sip ya oke okay. Lift nggak apa-apa, Fatan. Sehat-sehat ya. Oke, lanjut ya. raihana Sanja ya. Oke. Nah you, sekarang so. Raihana sama Sanja. Oke, sama-sama sehat-sehat, Fatan. Oke. Uh, raihana sama Sanja, coba ya. Nah sekarang, sekarang kalau tadi kan jadwal sekolah. Nah sekarang kita coba jadwal sehari-hari. Khususnya ini apa? Khususnya itu jadwal kalian bangun tidur dan sebagainya. Kegiatan kalian sehari-hari. Nah sekarang itu ada gini. Uh, school day, school day itu artinya apa? Hari sekolah. Hari sekolah, bagus. Jadi hari di mana kalian masuk sekolah? Sekolah. Kalau Raihana masuk sekolahnya itu jam uh, hari apa aja? Hari Senin sampai Sabtu. Iya, Mister. Senin-Sabtu ya. Berarti school day-nya Raihana itu hari senin Sab sabtu Kalau Sanja Senin sampai apa? Jumat. Senin-Jumat tuh kan? Karena Orang itu beda-beda, sekolahnya beda-beda, gitu ya. Nah, itu pokoknya hari di mana kalian masuk sekolah, itu namanya school, school day, ya. Hari masuk sekolah, kemudian ada day, day off, atau off day juga boleh. Kalau ini bagusnya day off, day off itu artinya apa? Hari li, libur, hari libur berarti Raihana itu hari Minggu doang, ya. Raihana, ya, Iya, Mister, liburnya Minggu aja berarti. Nah, kalau Sanja berarti hari Sabtu Minggu. Minggu itu namanya day, day off, hari libur. Ya ini ya. Coba kalian beritahu Mas Bakti kira-kira secara umum uh, kalau apa yang uh, apa ya? istilahnya jadwal kalian di di hari sekolah itu apa? Bedanya dengan hari ini itu apa? Contoh ya. I Contoh nih, kalau Mas Bakti bilang kayak gini ya. I wake up At 4. Uh, ini katakanlah ini sebelum puasa ya. Uh, ini buka apa jadwal sebelum puasa. Kayaknya kalau puasa bangunnya pas sahur semua ya. Tapi kalau kalau ini jadwalnya itu ini apa pas belum puasa aja. I wake up at at 4 a.m. in uh, on uh, ini, on school day school day, but I wake up at 5 a.m. on day day off. Coba, artinya apa? Saya Saya bangun jam, bangun jam 4. 4 pagi saat saat hari sekolah. Hari sekolah. Tapi, tapi, saya tapi saya bangun. Ya, saya bangun jam 5. Jam Hari saat, hari li, saat hari libur. Nah hari. di hari libur, nah kayak gitu ya. Coba. Nah kalian coba buat kalimat seperti ini ya. Kegiatan kalian, misalkan Mas Bakti, saya uh, apa kalau apa kalau makan siang itu pas sekolah itu jam satu jam ini jam satu pasti istirahat. Tapi kalau libur makan siangnya itu jam jam sebelas <laughs> jam 11 udah makan. Gitu. Boleh kayak gitu ya. Coba kalian ini ya uh, apa apa buat ini. Uh, apa, ketik aja ya ini kita writing ya ketik aja nanti setelah ini selesai nanti kita sambung di pertemuan selanjutnya gitu ya ini pemanasan aja karena nanti uh, apa hari hari ini hari apa hari selanjutnya hari Senin itu kita sudah mulai materi baru gitu ya coba yuk silakan kalian boleh membandingkan waktu waktu bangun boleh atau membandingkan waktu sarapan sarapan tuh apa break, break breakfast, breakfast boleh break. bandingkan waktu lunch nah lunch boleh lunch itu apa makan makan Lansi, siang ya. ingat ya ini konteksnya kita tidak lagi puasa ya <laughs> kalau puasa saya yakin jadwalnya sama semua gitu nah ini nggak puasa pas jadwal kalian nggak puasa itu loh waktu belum masuk bulan ramadan kira-kira bedanya apa antara hari sekolah sama hari li, libur coba yuk ya mas bakli kasih waktu 5 menit ya coba kalian tulis ya ini eh, pokoknya silakan kegiatan apa yang ingin kalian bandingkan tiga aja nggak nggak usah banyak-banyak tiga aja ya Yo. Mister, misalnya nggak ada bedanya ya? bangun tidurnya itu gimana, Mister? Oke, okay, berarti gini ya. I wake up at ya, 4 AM on school day and ah. day, day off. gitu aja. Jadi, pakainya N. Ya. Kalau nggak ada bedanya, berarti gini ya. Jadi, langsung aja. Nah, kayak gini. Saya bangun jam 4 pagi saat hari sekolah dan hari libur, li nggak nah, apa-apa. Langsung aja, gini. coba ya. Tapi kalau bisa, nyari yang ada bedanya ya. Walaupun apa-apa, uh, apa ada yang sama, tapi kalau bisa nyari yang ada bedanya. Tapi kalau sama juga, nggak apa-apa sih, buat 5 deh, lima kalimat ya, lima kalimat aja. Nggak usah terlalu ini, kalau tiga terlalu dikit karena kegiatan kalian pasti banyak kok. Silakan ya, Mas, berarti kasih waktu 5 menit. Nggak usah ini, nggak usah apa, nggak usah. Buru-buru, pelan aja. Yang penting bener, gitu ya. Gak usah repot-repot juga kalimatnya. Maksudnya kegiatan, misalkan yang ini apa sarapan, mandinya itu jam berapa? Kan pasti ada bedanya, toh. Kalau sekolah mandinya pasti pagi, tapi kalau hari libur mandinya agak siangan, gitu kan? Ada makan siang, kemudian tidur jam berapa, gitu kan? misalnya Atau tidur siangnya jam berapa? Atau bahkan nggak tidur siang juga boleh. boleh. Silakan ya, Mas Bakti kasih waktu 5 menit ya. Uh, maksimal lima kalimat ya. Jadi, kalian boleh membuat kalimat, eh, uh, tiga boleh, tapi maksimal 5 minimal lima, maksimal, eh, sorry, minimal tiga, maksimal lima. Jadi, kalau kalian nulis 4 juga boleh. Silakan yuk, Mas Bakti, tinggalin dulu ya persiapan dulu. Mas Bakti, uh, apa mau air wudhu dulu? Buat sholat yuk. Uh, Sanjar Raihana, halo, halo Sanjar Raihana, halo, iya Mister, uh, buat PR aja ya, uh, Mas Bakti harus check up dulu ke rumah sakit, harus berangkat dulu. Takutnya nanti kehujanan, dikerjakan di ini dulu aja ya. Nanti kita koreksi pas pertemuan hari Senin ya, iya Mister, iya yeah, ya, yeah. oke, okay. uh, mohon maaf ya, soalnya Mas Bakti ada, ada ini, ada apa mau ke rumah sakit sebentar ya, check up ya, iya Mister. Oke, gitu aja ya, selanjutnya sama Rehana ya. Uh, pertemuan hari ini kita tutup dulu. Sekali lagi, mohon maaf, untuk tugasnya kita kumpulin hari Senin ya. Soalnya Mas Bakti harus buru-buru ke -buru rumah sakit. Uh, Mas Bakti tutup dulu ya. Uh, selamat, Terima kasih sudah ini aktif. Rehana, sementara gabung sini dulu ya. Nanti kalau sudah ini balik lagi ke kelas, kelas elementary ya. Iya, Mister. Oke, uh, begitu aja. Mas Bakti tutup. Selamat sore, teman-teman. Selamat ini ya. Beribadah puasa. Jangan batal ya, Rehana ya. Ya Mister. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Okay. Uh, Terima kasih Mister. Uh, Pak, um... Pak yeah, uh, saya agak nggak enak badan, Pak. Kemungkinan saya akan op, op ke rumah sakit. Jadi uh, kalau misalkan hari ini tidak bisa, nanti ini apa ya. Pak, ya? Uh, saya ganti di pertemuan lain ya, Pak ya. Yang kelas nanti malam. Oh ya. Yeah. Oke, okay, baik, Mister. Yeah. Soalnya baik. saya uh, kayaknya ini diminta dokter untuk apa? Untuk buru-buru ke ini berobat. Oke, okay, baik, Mister. Soalnya okay, sudah masalah. sudah saya tahan dari beberapa ah. kali yang lalu. Oke, okay, baik-baik Nanti saya ganti, Pak. Kalau saya enggak, ini pasti saya ganti ya.